Box to Box Media Network. Sampai jumpa kembali di podcast Mi podcast di mana kita ngebahas tentang teknologi dan data privacy. udah jarang banget nih ngetek tapi udah ada nyolek-nyolek gua di di apa namanya di sosmed. Bang Febri kapan nih? podcast yang teknologinya jalan lagi, gila ternyata udah, udah ada dengerin juga kan aku peduli ya Ternyata fajar, <tid> fajar bukan <buhajar> yang buha nyolet <tid> enggak, enggak mas ini jadi twitter, apa namanya, revisa twitter Twitter gua gitu kan oh, telur febri kan lu tau aja <tid> oh, ternyata banget sih bisa gitu, ngomong <tid> serius-serius gitu kan <tid> <tid> <tid> sebelumnya nih gue mau nanya kabar dulu nih lu berdua kagak ada kabarnya, kagak ada ininya. kita udah lama banget ya ngetek mas ya Udah ngapain nyanyi apa kabar nih bapak-bapak bapa? dari ikra nih, kan Bapak Fajar sama Bapak Edi Oh, nunggu oh, oh, bapak <laughs> Alhamdulillah Siap ditanya kabar, jawabnya <laughs> jangan batuk <hun> Ya, ya <ğer> <olduğdown> kan lagi ini Alhamdulillah Alhamdulillah, o Al Alhamdulillah, Dlara, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Sebelumnya, keluarga Mi tek mengucapkan selamat dulu nih buat Daddy Febri Ayah Febri Oke Alhamdulillah lah gue dapet berkah dari pandemi lah Dapet anak Ada aja ya Peluang Peluang Iya bener Eh ngomong-ngomong mas berarti Di kantor lu semuanya sekarang remote ya semuanya Remote Remote Remote semua semua tapi aman oh, ya mas semua semuanya maksudnya kerjaannya ya lah emang standar ya udah biasa cloud computing juga kan CLC cloud iya. computing <laughs> udah udah biasa udah biasa kayak gitu kan lu, maksudnya apa-apa uh, online gitu nggak nggak ada masalah kan? Pasti ada ada agak-agak ini ya shock nih ya transisi ya. orang yang biasanya meeting kita bisa plotot-plototan terus tiba-tiba mesti ah ah gitu kan? Pasti ada lag lah, tapi sekarang sih kita kekuatan kuping kita udah makin tajam sebenernya. <laughs> ya, ya. Udah, gua kalau meeting sama Fajar, kadang udah kecium cium bau Fajar juga. Waduh, <laughs> Panca Indra yang lain nomornya nyala nih, Udah mulai <laughs> satu Indra tertutup, Indra lain terbuka. Iya, dan lu juga kalau gua liat di stories, lu uh, Fajar kalau naik sepeda, atau lari pagi. Iya, <laughs> <laughs> main ke rumah <laughs> <dia. laughs> kalau itu nanti 2 <tuk> episode lagi sepeda, ntar dulu <tuk> oh iya <tuk> itu ntar kita bahas lagi ya, nah. ngomongin tentang sepeda ya kita sekarang ngomongin bahas, apa kita <tuk> kita akan ngomongin tentang sepeda nah kalau misalnya, ya gue sih selama, gue sih kalau gue ngomongin kita sih selama apa namanya, selama kita WFH kan lu kan pasti mumet banget ya, kayak endless meeting gitu gak sih, kayak dikit-dikit endless hmm. call gitu gak sih <tuk> kayak <Barat. tuk> lu sehari berdua bisa berapa call mas? Eh, delapan jam langsung aja deh. Cek kagak deh, awal-awal sih, awal-awal sih parah banget ya. Cari awal-awal bener-bener kayak gue gak tau hari, gak tau jam, gak tau Kita kan gak ada batasan ya? Tuh, lu balik. Kalau pikir nih, kalau gue mulu, kerja aja ya? kapan kerja aja kayak gak jadi. Tuh, job deskguop kan? gue. <laughs> Kalau Jabdas lo kan podcast ya, Jabdas tuh kan hmm. kok. Kalo... Nah, tapi Mas, tapi Mas yang gue penasaran kan gini, uh, ya lu berdua pasti inilah, pasti pada apa namanya nonton Netflix gitu itu kan pasti buat, buat ini ya, buat buat salingan ya, hmm. sama atau bahkan pada lu ada yang berdua ada ada ikutan dagang gak? Dagang uh, apa Gue lagi liat-liat ya, kayaknya oh, seru sih. Lagi serunya lagi ya, ya, mulai ya. gue. Inilah lagi mulai cari peluang-peluang lah oh, Kan sekarang tuh rata, rata pada mendadak dagang ya <laughs> Orang <laughs> lagi butuh <laughs> makan, ada apa kayak catering gitu ya Iya yeah, good ya, yeah, yeah. yeah. artinya ada makanan-makanan uh, beku segala macam. Hmm. Terus orang-orang mendadak masak gitu kan ia. nyari bumbu, nyari apa, yang tadinya Boro-Boro yang tadinya mesen uh, telur dua bulan sekali kali kepikiran sekarang kan <laughs> harus disusun, tuh schedule Ia. gue beli telur kapan ya iya, semua istri jadi Godrun Ramsey sekarang, gila <laughs> <laughs> bingung gue, istri gue jadi gue masak, gila kata gue, salut, salut yeah. asal jangan kebawa marah-marahnya Beb, biar Don <laughs> <laughs> Rasanya aja Gila gila Mas ngomong-ngomong soal dagangan ya Kan kita, ya gue juga sama kayak lu kan uh, Suka beli dagangan Misalnya temen jualan apa gitu kan Jualan hmm. pempek temen jualan makanan gitu kan Tapi uh, shit happen happennya Yang gue sering rasain kalau misalnya hmm. Kita abis ngeliat sebuah hal gitu, kayak tadi misalnya gue habis beli makanan beku gitu, frozen food gitu misalnya hmm. Itu tiba-tiba di Instagram gue suka ada iklan gini Jual frozen food atau frozen food Indonesia gitu gitulah keluar <laughs> terus tuh Setelah itu bergulir terus tuh tiba-tiba bolanya gitu kan ikutin nah, ya? Ngikutin terus tuh kan kurang ajarnya kan tiba-tiba ah Kok jadi ada ada semua gitu kan Nah itu dari, sebenarnya tuh ada penjelasannya gak sih? Ini kan pembahasan yeah. kita kan hari ini ngebahas itu kan Sebenarnya tuh ada penjelasannya gak sih? Sebelumnya lo seneng nggak diikutin? Sebenarnya sih, sebenarnya sih ya kalau seneng nggak seneng ya. Buat gue pribadi, sebenarnya sebagai user itu semakin enak sebenarnya. Karena, enak. karena yeah. apapun yang gue butuh itu disuapin. Iya. Yeah. Nah, gitu. Tapi kayaknya kayaknya lo di ini ya, maksudnya uh, si iklan kayak banget lo ya. Iya yeah, benar. Tapi satu sisi gue kan main watchdog dua ya mas. Main watchdog dua. <laughs> Gua main watchdog kan, <laughs> ngerti lah kayak gitu, anjir beneran oh, ya ada Indah-indah gitu. <laughs> banget loh ya kalau misalkan hack PW at watchdog ya <laughs> Iya, dikit-dikit mau -dikit <laughs> duit ya kan Iya, yeah, dikit, -dikit. Ngambil duit Ya maksudnya kan berarti kan se -se sebahaya itu gitu, maksudnya berarti mereka tuh se -se setahu itu gitu Ya apa, jangan-jangan gua pas lagi ngobrol sama temen gua, eh gua beli frozen food lu dong Terus direkam juga gitu kan sama, sama apa namanya, sama para ini gede ini gitu kan iya iya iya tapi lo berdua pernah ngalamin gak mas hal yang sama? Uh, kalau gue terakhir ya karena lagi apa? jadi ikut tren lah ya ikut-ikut ikut tren sepeda ya dua minggu terakhir sejak gue beli sepeda web, entah kenapa tiba-tiba muncul tuh web iklan-iklan hmm. gue masuk berita aja berita lah iklan sepeda nih masuk blog mana atau masuk website mana tiba-tiba mengikutin gitu kan, kayaknya kalau misalkan kita di apa, kayak, kayak misalkan kita masuk toko di orang kan kayaknya risih ya yeah, yeah. tapi somehow ya tergantung orang makanya lo seneng nggak diikutin kalau misalkan ternyata ada orang yang pas masuk toko kayak dilayanin, kayak diikutin itu kan happy ya, cuma yeah. pengalaman gue sih itu sih, ada yang kejadian dua minggu terakhir pas banget Hmm. biasanya kalau kalau kalau lihat-lihat doang nggak pengen beli diikutin resi a Iya, Fabri itu biasanya cuma terlihat doang nggak beli, -beli. <laughs> diikutin gua gak, -gak beli liat doang. lihat, lihat doang dia gua lagi tipis kan ya. anjir liatin terus ya yes, nah ya. Uh, maksud gua kalau kita comparisonnya adalah offline store gitu offline store misalnya kita datang ke Zara gitu yang terkenal tanda kutip Jutek gitu kan katanya <laughs> <laughs> <laughs> Itu nah. <laughs> itu maksud gue kan ya lazim lah orang masuk toko itu kan teritorial dia gitu kita hey, secara yeah, kon, secara concern kita nih masuk ke dalam apa namanya ke dalam tokonya dia ya ya udah disambut di follow up dan lain-lain ini kita secara concern ya emang lagi belanja gitu kan bukan lagi mau belanja gitu tapi lagi belanja tuh tiba-tiba di, dikejar banyak gitu ya itu tadi yeah. menurut gue sih ada dua ada dua apa namanya ada dua sisi positif sisi positifnya Kayak kayak on, on my hand aja, oh gue mau ini udah tungguin aja ntar iklannya lewat gitu kan. Yeah. Iya. Yang kedua, tapi kan serem ya mas ya. Satu sisi tapi, kan serem ya. Uh, tapi kalau kalau kalau by by uh, apa ya by jumlah ya. Sebenarnya kalau kita ngelihat ada orang yang punya preferensi ya market ya. Maksudnya ada orang uh, gue pengennya, gue pengennya, uh, gue punya gue punya preferensilah. Gue pengen punya, gue pengen beli pada saat gue mau, gue tahu apa yang gue beli gitu kan ya. Tapi kan sebagian besar tuh rata-rata orang itu bisa di influence Jadi orang itu ketika belanja perlu di perlu dipengaruhi uh, dan banyak yang bisa dipengaruhi, benar Apalagi bener, bener. ya ibarat kata ya kita orang Indonesia ya doainnya belanja gitu kan. Ada apa yang seru ikut ya? Contoh misalkan ada sepeda yang seru mereknya apa? Kayaknya bagus sih temen gue bilang bagus, ya udah ikut deh, gitu kan. Nah untungnya mungkin market Indonesia gede ya. Dan bisnis tadi kalau kita ngomong ya, ya kalau tadi lo ngomong ada iklan, ya bisnis iklan di Indonesia itu gede banget, Feb. Iya. Yeah. Ya, karena dari sisi kita sebagai konsumer juga uh, apa? Salah satu populasi besar dan siapa sih yang punya data dari populasi besar ini? Ya orang-orang yang selama, uh, bisa bilang perusahaan-perusahaan atau aplikasi yang selama ini kita sering pakai, gitu, yang iklan kita, gitu sih. Jadi kalau di ilmu dagang ya, ya kita biasanya ada beberapa inilah, ada beberapa pendekatan lah ya. Jadi kalau di ilmu psikologi khususnya ya, ada namanya attribution. Mm. Attribution itu gimana caranya lo melabel seseorang atau me menduga seseorang itu berperilaku uh, demikian. Mm. Ya. Katalah katakanlah gue punya uh, gue punya attribution model Febri orangnya. Misalkan dengan ngemil, ya kan suka makan frozen food yeah, <laughs> langsung nggak digoreng apa tuh? Gak tau nih, kayak gini tuh dengan frozen food. <laughs> nggak tau apa <laughs> <bener> <laughs> <laughs> Ya kan, kalau dari kalau dari histori belanja lo sih kayaknya lo sering makan frozen food. Gua nggak tau digoreng apa enggak ya. Terlalu <laughs> <lo> juga <laughs> itu preferensi <laughs> lo, <laughs> lo. Cuman attribution gue terhadap apa yang lo lakukan, ya itu atribusi modal. Itu ilmu psikologi tuh, Oh oke. Sebenarnya. Oh berarti itu sebenarnya ilmu teknologi yang diimplementasikan ke dalam ilmu sains apa namanya teknologi sains ya mas? Uh, kalau atribusi itu rootnya itu dari psikologi. Iya iya iya. Terus akhirnya dipakai istilah itu di dunia iklan, Feb. Oh. Uh, atribusi oh. teknik. Gimana caranya? Febri yang datang ke beberapa website atau misalkan dia punya browsing history apa dicap sebagai orang itu, gitu Feb Oke. Okay. Nah. Tapi kan gini mas, kita ngomongin soal attribution, maksudnya ya itu udah jelas tuh, berarti kita lagi di-detect gitu kan. Uhum. Uhum. Misalnya di Instagram ngelike apa gitu ya itu kan uh, gue masih paham lah Instagram gue ngelike apa ngelike naikin nanti kuariklan Naiki itu gue masih gue masih concern itu oh berarti emang pinter nih mesinnya gitu ya <laughs> kan. Exactly atau nah. misalnya di di di Facebook gue ngelike akun Brodo gitu itu ya berarti dia ngomong iklan Brodo oh, berarti itu pinter tuh iklannya masih karena gue secara secara sadar gue nge -like, ngelike itu tuh tapi kan kalau sampai pertama gue lagi ngomongin Lampu Philips tiba-tiba korekan Philips oh, gitu, oke, okay. gua lagi, uh, gua lagi, apa namanya, gua lagi ngobrol sama istri gua tentang tentang vitamin, tiba-tiba korekan vitamin itu kan agak-agak, uh, creepy, ya? creepy banget ya, K apakah kayak kaya kan? <laughs> gua, gua, di, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, ya, Instagram, ya kan? Instagram itu punya informan sendiri, ya. Facebook hmm. ya, ada dua, gua, gua Dan WhatsApp ya, Dan WhatsApp lagi, kan? ada dua kekuatan besar lah yang megang data kita, kan? Ya, kalau ya. lo nggak Facebook family, ya, grup, Google family. Ya, enggak. Ya. Nah, kalau Instagram di bawah Instagram, ketika lo nge-like, sebenarnya itu ada atribusi uh, tekniknya juga, kayak cuman di dalam informan Instagram. Hmm. Nah, yang bikin lo ngeri adalah ketika lintas platform, ya, enggak, benar, hmm. ketika lo pindah. Platform internet pindah ke Google browsing apa kemanapun lo browsing ada beberapa informasi yang kalau gue bisa bilang saling sharing gitu. Okay, jadi, okay. jadi sebenarnya kalau ngomongin Google sama si Facebook mereka tuh punya punya apa DSP-nya lah ya. Dia tuh data terkumpul di demand site-nya. Yeah. Okay. Cuman sebenarnya kalau kita ngomongin gimana mengintegrasi experience orang, customer harus lintas platform dong mm. Itu yang disebut omnichannel mm. Gimana Febri bergerak dari satu platform ke platform tetap aja uh, Sebagai brand misalkannya kita bisa ikutin Febri Itu masih mm. omnichannel lintas platform Nah disitulah bergerak ketika ngomong terparti data Feb Data pihak ketiga okay. okay. bukan, bukan punya Google, bukan punya Facebook Iya, yeah, iya yeah. yeah nah itu yang terjadi, Fab. Ya, jadi kalau misalkan lo main di Instagram, itu juga terjadi attribution teknik, ya makanya hati-hati lo kalau misalkan Instagram like macam-macam, search post lo buat cek aja lo, lo orang kayak gimana, Fab? Wah lo bener-bener ya isinya frozen food semua <laughs> frozen food apa misalkan bola, frozen food bola gitu kan? Nah yeah. jadi uh, itu di Instagram, Instagram ya, jadi bisa bisa lintas environment, Fab. Itu itu emang, itu yang sebenarnya yang terjadi adalah yaitu kekuatan data, balik lagi gimana ya. beberapa platform bisa punya data okay. uh, tentang Febri? Itu lintas, lintas platformnya kita udah sama-sama sepakat ya kalau misalnya kita data kita tuh dikumpulin dalam sebuah uh, sebuah apa nih sebutannya ya sebuah sebuah katakanlah simpelnya ya? server lah ya sebuah server, server, uh, server lah itu kan server yang ya. mana itu bisa digocek kanan kiri lah mas ya bisa diperjualbelikan lah nah uh, dengan dengan ada uh, apa pasti ada tekniknya intermediarisnya enggak nggak iya, iya, langsung iya nggak langsung lempar data gitu sih. benar nggak langsung kayak jualan data di Facebook ya. ini yes. data. <laughs> data KTP gitu. KTP. Nah, kalau soal aksesnya mas, gue sebenarnya gue sebenarnya gue pribadi tuh nggak terlalu blown-blown amat ya tentang gini karena gue dulu di agensi tuh masang iklan di di Facebook dan Google gitu dan memang hmm. Eh, uh, keywordnya semakin kita semakin apa namanya, semakin kita spesifik, semakin seru gitu kelihatannya gitu kan, semakin mahal juga dan tapi itu lucu aja, gue sih seru aja bisa bisa ngiklanin orang-orang yang uh, beli truk gitu kan, yang truk yang apa itu kan seru banget, itu kok ternyata ada yang orang beli truk gitu, audiensnya jumlahnya hmm. kisarannya berapa gitu cuman yang gue bingung adalah cara mereka mendapatkan attribution itu gitu kan gak jarang juga kalau uh, kita ngecek nih teman temen yang didengerin tuh hmm. boleh ngecek ya di Instagram tuh ada lu bisa dicek di privacy and settings terus hmm. apa namanya mas? dulu Pak uh, ada kayak lu tuh masuknya ke mana aja ya? Uh, yeah, add personalization ya yeah, personalization, ads personalization lu akan lihat tuh banyak banget iklan-iklan uh, tuh lo diafiliasikan dengan apa aja gitu, exactly. itu yang mbak Fredengar bisa bisa cek ya langsung ya maksudnya Nah itu nanti dari san, dari situ kan itu yang disuggestion di dari uh, platform itu ke iklan kita kan, nah cuman yang yang kita penasaran nih apakah benar gitu kan, hmm. kita tuh disadap gitu uh, <laughs> it, Itu itu, itu uh, rananya Andy nih mantan hacker <laughs> <laughs> bagian pertanyaan ini lebaran dulul, <SILENCIO> nggak <SILENCIO> mau nyatu, oke okay, oke, okay. <laughs> Pak Jar nggak <SILENCIO> mau nyatu, <SILENCIO> <SILENCIO> aku biasa nih di kantor di bawah lepas <SILENCIO> Cuman gue udah kasih, gue coba tadi uh, riset kita. Secara technically mungkin arusnya sih semuanya possible ya. Benar. Bag technical hmm. mau kayak gimana pun hacking itu possible ya kan. Nar. Tinggal by regulation aja sama by etik dan uh, seberapa follow. With ethics and regulation si perusahaan tersebut, ya kan? Mm. Sebenarnya kalau bener nggak bener, kalau dari technically ya, well, possible lo ketika lo pakai Google, hi Google atau misalnya pakai Apple Siri, itu kan something yang perlu di record datanya oleh mereka, kan Buat kebutuhan apapun lo, ya. Mm. Katakanlah dari satu interaction yang paling, posi paling paling paling di depan mata lah, bisa kita pakai Siri atau pakai Google, ya hi uh, Google, gue juga jarang pakai sih sebenarnya. Mm cuman itu kan interaksi yang pasti mereka harus record ya okay, untuk Google Hi Siri mas lu jangan salah iya. terlebih <laughs> <laughs> <laughs> Oke okay, Google Oke okay, Siri okay, ini <laughs> Oke okay, Google Hi Siri ya terus, si, terus eh, kita kita belum dapat endorse kalau kan endorse, kalau kalau Google, belum dapat endorse kan kalau belum nggak mau lah, hajar mabal. aja <laughs> ya, terus terus <laughs> nah udah pasti kan dia harus ngelok at least lognya adalah kayak gua Fajar ID sekian tanggal sekian jam sekian nanya itu log Ya, tapi sebenarnya kalau dari sisi data kayaknya itu adalah dari uh, language manusianya sebenarnya apa dari dari uh, bahasa manusianya, wah itu bisa jadi apapun. Entah mereka simpen dulu buat nanti sampai regulasi siap ya, atau mereka sudah pakai, hmm. gitu baik teknikli. Hmm. Nah, itu yang kelihatan mata. Yang enggak kelihatan mata gimana? Yang kata orang-orang mesin nempel webcam ya enggak iya yeah, yeah. yeah. hmm, untuk kata yang plaster. Ya, pakai plaster ya nggak? Uh, kalau gue sih baik-baik kita tekniklis selama ada internet data itu pasti akan connected kan? Oke. Okay. Dan bukan okay, hanya okay. bukan hanya bukan hanya si ya kita nggak usah ngomongin Google Facebook aja deh semuanya juga bisa bisa get into the connection sebenarnya. Oke. Okay. Ya, mm. Device kita ya nggak jaringan segala macam ya selama yang tadi ada dua regulasi dan etik. Lo yeah, bisa yeah. follow regulation, lo bisa follow etik. etik itu suatu yang tidak tertulis secara regulasi, cuman etik itu something yang kalau misalkan lo ikutin, uh, lo bakal ya dicap orang baik lah. Tapi kalau nggak diikutin ya something yang lo bakal di dan segala macem itu abu-abu. Oke. Okay. Oke. Nah, okay. nah tapi dah. apakah tadi yang nyambung kan gue gue gue sebenarnya karena belum dapat referensi yang solid ya apakah bener-bener kita ngomong permen karet, ngomong frozen food akhirnya dikutin? Gue belum bisa bisa bilang ya. Cuman kalau gua punya prasangka adalah bisa jadi lo nggak sengaja dimasukin ke dalam label tertentu, Padahal mungkin saking canggihnya itu, saking akuratnya si attribution itu. Katangan lo nggak pernah googling truk, Tapi karena orang yang beli truk itu adalah orang yang beli frozen food, ya kan? Suka nonton bola segala macam. Uh, eh sam sam some, sam some, sam deh lo ngomong tentang truk ya nggak sengaja lo label ke situ padahal yeah. baik by, by akurasi di bermain karena ini bagaimana keekspertisnya kita ya dibalik balik atribusi yeah. model itu uh, bermain predictive model or machine learning uh, model gitu gimana caranya si apa data scientist data scientist Facebook dan Google bisa membangun uh, model untuk bisa ber, semakin akurat memperkirakan lo tuh siapa gitu Bisa jadi kekuatan kekuatan akurasi, bukan kekuatan dat, bukan kekuatan tadi, bukan kekuatan hacking gitu Gimana mas Andy, teman? Enggak, lu cobain aja, vape kalau nggak iseng. Coba nih, sekarang kita lagi ngomong, lu paling nggak pernah Uh, beli barang apa gitu misalkan pacul lu sebutnya pacul pacul pacul <laughs> gitu ternyata kalau tiba-tiba iklannya muncul nah baru itu lu disadap berarti iya <laughs> benar <laughs> itu uh, itu kalau ngomongin soal trial trial kayak gitu itu kayaknya dari temen-temen gua tuh sekitar 15 tuh sering pernah sering iseng, ya? pernah melakukan itu gitu nah, tapi kan menurut gua inilah ini ini gue tuh di kepala gua pertama ini kan secara moral tuh nggak pernah di, diomongin sama dua, dua big four ini kan dua dari yeah, big four hmm. ini kan si hmm. Google sama si Facebook ini nggak pernah diomongin gitu kan nggak pernah nggak pernah jadi sebuah concern yang atau ngaku iya, eh, iya gue sadap itu lo kan gak mungkin kan hmm. ngomong gitu. hmm. tapi gue jadi realize ketika Mas Fajar ngomong kayak tadi Oh, itu alasan yang disiapkan tuh pasang mereka juga, gitu. iya, yeah. gue, gua sebagai gue, gue, gue, teman gue, gue, gue, gue, gue, kan gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, kita gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, itu bisa jadi akan dijawab juga tuh kalau kita tanda kutip nyerocos dan meneror orang-orang dua perusahaan itu gitu Iya kan yeah. makin canggih kita dan hal-hal lain, lain gitu Konstipasi teori nih <laughs> Konstipasi teori <laughs> Konstipasi sebenarnya <sumber laughs> erat dong <loh>, mas Jangan-jangan <laughs> <laughs> jadi FBRXID aja gitu. <laughs> Oh iya mas. tapi sebenarnya uh. ini kan ada permasalahan masalah akses kan masalah akses hmm. ke apa namanya device pribadi gitu kan device pribadi kalau ngomongin soal data itu orang-orang uh, masih pada belum aware lah. tapi kan akses kepada device ini kan orang biasanya install main low low low low aja gitu seperti ya, hmm. cuek cuek aja gitu kan nah uh, dalam kasus ini perlu nggak sih kita aware banget gitu apalagi apalagi kita konteksnya ini udah tahu nih ada orang-orang yang ternyata diam-diam bisa bisa ngambil data dari suara kita doang gitu tanda kutip hmm. ya hmm. kita balik lagi selalu suzon ya mas ya karena selalu hmm. satu waspada lah kalau misal data kan terus yang kedua contoh aja gue sih ngerasa uh, maksudkan berak aja nutup nutup kaca nutup kaca nutup webcam media gitu karena uh. terus <laughs> itu kan untuk gue media gitu kan terus terus ya menurut gue tuh nunjukin aja kalau misalnya orang-orang yang aware tuh ya beneran aware gitu terus gue tadi lo ngomong juga gitu kan statement as long as there's an internet connection ya there will be a, apa namanya a chance buat hands bu atau akses itu gitu nah seberapa menurut gue seberapa haruskah kita aware apa kita perlu pakai balik lagi ke pakai Nokia aja lah Nokia tiga gitu kan sekarang <laughs> <enggak> kadang handphone <laughs> supaya, supaya nggak ada ini kan nggak gitu juga kan caranya gitu loh hmm. maksudnya maksudnya kan nggak gitu juga cara kita buat uh, menghindari trespassing itu kan nah itu gimana mas tuh caranya mas supaya paling enggak kita tuh aware lah uh, uh, ini siapa yang jawab <laughs> kalau dari gue sih Feb mungkin yang waktu itu sempat kita bahas ya, yeah. ya. asik Intinya sih ya lebih aware, lebih aware bahwa satu tadi sebenarnya yang udah lu bilang ya, lebih aware bahwa semua everything yang kita lakuin, kita kerjain selama, selama kita terkoneksi sama internet itu kan pasti akan ada yang mining, pasti akan ada yang ngambil apapun yang kita lakukan itu ya untuk bikin profiling dan tadi segala macam make sure aja uh, value nya buat kita dapat gitu mm. Jadi kayak kalau misalkan lo pakai Instagram, pakai aplikasi-aplikasi apapun, yang menurut lo Instagram buat dagang gue mah gue perlu banget. Oh, iya. Gak apa-apa deh gue di, di, di, disedot semua datanya gitu, ya menurut gue gak masalah gitu. Jadi balik lagi, tapi memang memang paling utama tuh dari sisi awareness-nya itu sih. Mm. Yang jelas yeah. yang penting sadar aja ya, kalau misalnya data apapun ketika lo join sebuah platform, kalau value-nya memang cocok nih sama kebutuhan lo, ya silakan aja. Tapi lo harus tahu resikonya gimana. Yeah, gitu Tapi sekarang kalau ngomongin kita sama platform, itu malah lebih udah bisa lebih terkontrol dan friendly ya nggak di? Karena sudah K ada. Karena betul -betul. Ya kan kita udah kalau sama platform kita bisa setting. Ya, oh ya betul. Ya, tapi kalau ya. sama dunia internet lo nggak bisa setting. Hmm. Sama dunia internet tuh maksudnya gimana? Browsing. Iya sama eh, jaringan langsung lo ya eh, oh, di luar. Kalau platform, yaudah, lo udah selama di platform gue lo aman deh masuk sini main di sini, ya kan. Iya. Tapi, tapi begitu iya. lo dijalan, di jalan di tengah jalan ada yang rampok lo, nah itu something yang yang yang kita juga harus mawas diri dan uh, sekarang sih harusnya level regulasi itu bukan di level platform ya. Kalau gue oh, coba, okay, ah, okay. tapi di level ya nation let's say atau di level lintas negara gimana caranya security protokol itu oke okay, di platform kan ya katakanlah yang kita pakai sekarang zoom kan juga security protokol lagi ditingkatin kan mm -hmm. mungkin di level okay. zoomnya bisa dijaga tapi udah di lintas jaringan ya lu ngomong security protokol di uh, di jaringan gitu gimana lo ngomongnya itu layarnya itu bukan layer aplikasi tapi either layer hardware atau layer jaringan lebih atas lagi nah okay. itu tuh yang, yang sebenarnya uh, lebih sempurna ya? lebih, le, lebih lebih lebih uh, lebih penting belum enggak gue belum belum cuman lebih terbuka lah dan itu yeah. mungkin belum banyak dibahas tapi kalau kita ngomong ya memang di, di sana ranah datanya juga uh, spesifik lah kalau mau misalkan mau mau apa men ya kan lu datanya lebih lebih gede lagi kalau aplikasi sebenarnya datanya di aplikasi lebih sama ini di iklan ya yeah. tapi kalau di jaringan ya mungkin nggak nggak banyak orang yang nggak banyak orang yang pakaiin di sana karena uh, secara pemanfaatan ya abu-abu gitu. nah okay. beda sama yang kayak kebocoran kayak nah ini beda lagi nih yang kayak KTP segala macam itu itu beda beda jalur lagi tuh Beb. Hmm. itu jalur ya jalurnya nggak tahu apakah ada database yang bobol atau segala macam atau simply yang ada di ke kantor-kantor fotokopi misalkan ya fotokopi ketinggalan <laughs> terus dikumpulin bisa jadi ya kan banyak, -banyak atau, ini, ya.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 dengan, dengan kita numpang di rumah orang gitu nah itu itu analogi yang bagus sih uh, gimana caranya kita sebagai uh, yang punya data gitu ya walaupun kita main-main di mall gitu kan mm. tapi tetap kuasanya ada di kita gitu itu ada ada fab, itu memang nanti trennya akan ke arah sana dia oh oke, okay. dan, gitu. dan teman-teman di iklan jadi salah satu pionirnya berarti ya? kita nanti yang akan cari untung dari situ, nggak ada <laughs> <cara>. <laughs> di belakangnya Tapi gak tau gitu oke oke oke, menarik ya, menarik masa depannya jadi mungkin dorong biar kita, ini sesi kita agak bermanfaat gue mau ngasihin nih buat orang yang mau jualan video online iya keren keren, terus-terus lagi. gimana? jadi ga ada manfaatnya berarti Ini tips online, tips dagang online tips online ya tapi Ika bukan dagang online ya guys ya jangan salah paham nih kita, oke belum tentu tentunya, kita tentu depan selama ada duitnya ya jadi kalau lo mau coba main iklan ya main iklan, pastiin Uh, Produk yang lo buat sesuai dengan segmen yang lo tuju. Nah, di Facebook, di Google itu udah udah detail tuh segmentation-nya Jadi pada saat kalian mau coba running ads, pastiin segmennya se spesifik mungkin. Kalau misalkan orangnya emang orang yang spesifik beli truck, pelajari itu orang yang beli truck. Kira-kira orang seperti apa atribusinya? oh orang beli truk seneng ya umurnya sekian ya kan nggak mungkin ya bisa juga sih February beli truk tiba-tiba kan buat ganjil-ganjil pintu gitu, gitu kan beli spantum <laughs> futsal ya mas, biar, biar masuk iya. akal Haji ini masuk katanya, akal, contohnya truk nggak masuk akal kan apa sih lagi nonton apa, ada hobi interest yang bisa di-share di Facebook ya nggak, nah itu, itu, itu juga permainan gimana cara kita bisa main, manfaatin data nih manfaatin data yang ada di Facebook untuk keuntungan kita karena anyway, Facebook mencatat gitu, dan nanti ada lebih advance lagi. Kalau misalkan kita bisa set attribution sendiri, nggak harus lewat Facebook ya. Misalkan kalian punya web, punya application, nah itu kita bisa bisa tracing sebenarnya attribution uh, model yang orang-orang yang datang, web kita tuh seperti apa sih? Itu main log, nah itu bisa ngomongin nanti runningnya di aplikasinya, kalau adsuin ad targeting programmatic advertising, dan so on, and so on gitu. jadi Teman-teman yang main online masih banyak nih sih wilayah-wilayah pemanfaatan Facebook dan Google ya. Uh, let's try. Wih. Yuk, kalau mau nyoba-nyobain, Gue juga dulu nge-ads, nge, -ets -nge -ets tuh seru banget tuh, Mas. Kalau lagi Seru banget. Attribution. Uh, <laughs> tapi tapi tapi uh, apa namanya? for for everyone info uh, apa namanya? Ya, semakin kita detail, semakin banyak atribusinya, semakin mahal juga iklan. Betul, <laughs> Semakin mahal, semakin banyak lu maunya. Semakin mahal, iya, iya, kan? standar lah. <laughs> <laughs> oke, okay, uh, mungkin untuk episode ketiganya udah dulu kali ya mas ya Nih, okay. obrol ini obrolannya kita nakut-takutin mulu tapi apa-apa yeah. biar pada aware, Apa kan konteksnya kan hmm. adalah aware kan aware terhadap data, ya kan, biar lo yeah, tahan okay. ini, ini publishnya Kamis kan ya, habis malam <laughs> lepas <lah>. malam Jumat, <laughs> tapi <laughs> <ternyata. She won. laughs> Oke, okay, uh, mungkin sekian dulu untuk episode mitak tek kali ini. Terima kasih Mas Fajar, terima kasih Mas Andy Thank you. Thank you, Feb. Terima kasih Ikra. Ikra. kalau ini di mana, Mas? Boleh tahu kantornya? Di rumah gua. Di rumah masing-masing, ya. -masing. <laughs> sekarang lagi, <laughs> sekarang lagi udah Kita masih. punya 30 cabang sekarang, Feb. Wah, gila uh, <laughs> di rumah. tim Kena, kita masing-masing, ya. <laughs> Keren. Kantor di Mega Guningan, Feb. Iya, <laughs> iya, iya. Siap, yeah. siap. Kan udah ta tau gue udah sering main. Enggak, gue ngomongan kan ngomong-ngomong dia. Gak kurang ngomong Oke, Sip. Terima kasih, Mas Fajar. Terima kasih, Mas okay, Andy. Oke, thank you, baby. Thank you, bye-bye. Bye. Bye. Bye.